Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengganti bahasa film Netflix ke bahasa Indonesia ya baik itu audionya atau mungkin subtitlenya tapi ini uh, menurut saya ini untuk penggantian bahasanya gitu ya baik subtitle atau mungkin audionya ini terbatas gitu terbatas pada filmnya. Jadi kalau filmnya ini ada bahasanya kalian bisa langsung ganti gitu ya. Cuman uh, kalau nggak ada ya kalian nggak bisa ganti. Misalnya di sini untuk film uh, Berserk gitu. Uh, sebenarnya bukan film sih ya. anime ya, anime Berserk gitu. Uh, di sini untuk uh, film Berserk kok film sih anime Berserk ini kalian bisa ganti bahasanya ke bahasa Indonesia gitu ya dengan cara kalian klik yang sebelah uh, lambang uh, apa ya speedometer gitu ya untuk yang mengganti speed ini kalian bisa ganti untuk bahasanya ke bahasa yang tersedia dan Sebenarnya kalian bisa uh, setting bahasa, gitu ya, dari dari setting ya, dari setting akun kalian. Cuman, kalau di sini subtitlenya memang nggak ada gitu. Misalnya, saya pilih bahasa Arab sama bahasa Spanyol juga sih sebenarnya gitu di settingnya. Tapi, di sini nggak ada gitu untuk bahasa Spanyol atau bahasa Arab. Jadi, untuk subtitlenya hanya bisa yang tersedia. Jadi, untuk di video kali ini, saya pengen ganti subtitlenya ke bahasa Indonesia dan untuk audionya ke bahasa Inggris mungkin ya. Jadi, setelah itu kalian bisa langsung play mungkin ya. Kita langsung play dan nanti akan berganti ke bahasa Indonesia gitu. Cuman, kalau saya nonton film sih ya, nonton film atau mungkin... Uh, nonton show itu saya nggak pakai bahasa Indonesia karena jujur Aneh aja sih gitu kedengarannya ya mungkin kalau anime sih saya bakal pakai subtitle English dan untuk audionya adalah Jepang gitu dan ya mungkin kalau kalian memang tidak suka atau mungkin memang nggak bisa gitu pakai bahasa uh, Jepang dan kalian misalnya pengen pakai bahasa Indonesia atau kalian nggak bisa pakai bahasa Inggris tapi pengen bahasa Indonesia tinggal kalian ganti aja. Tapi sekali lagi uh, tergantung pada filmnya atau mungkin pada uh, show-nya atau mungkin pada animenya. Mungkin di sini saya akan ambil film Korea deh kayaknya ini film Korea. Kalau saya lihat sih kayaknya film Korea. Nah uh, di sini. Untuk bahasanya, kita bisa lihat untuk yang tersedianya ada uh, bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan bahasa Jepang gitu ya. Dan ada bahasa uh, Cina atau mungkin Zhongwen ya. Zhongwen ini, nggak tahu juga sih Zhongwen yang simplified sama yang tradisional. Kayaknya cuma beda di hurufnya uh, doang ya, kayaknya. Cuma saya juga nggak tahu uh, bahasa Cina saya masih payah gitu. Dan uh, di sini nggak ada untuk audionya, jadi cuma bisa bahasanya guys Dan saya juga pengen kasih contoh lagi, uh, Ghibli ya. Uh, studio Ghibli kalau kalian tahu nih yang saya lihat sih, ini stylenya adem sih ya, kalau saya bilang sih ya. Jadi My Neighbor atau Toro. Di sini kita lihat, saya udah coba untuk film Ghibli ini, ini ada bahasa Indonesianya untuk audionya. Cuman nggak saya pakai sih, mungkin kalau saya nonton, ini saya cuman uh, baru nonton beberapa detik doang. Karena ya saya lagi nonton show yang lain, dan ya saya coba aja sih untuk audionya nih. Di sini, ada audionya tuh ada Indonesia gitu ya, dan... Jujur menurut saya audionya ini kalau ada film bahasa Indonesia juga menurut saya aneh Saya nggak suka, cuman kalau kalian uh, mungkin untuk anak kalian Atau mungkin ya kalian misalnya uh, memang nggak suka pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Jepang gitu ya Dengan versi originalnya kalian bisa ganti ke bahasa Indonesia uh, Dengan subtitlenya juga mungkin subtitle Inggris atau mungkin subtitle Indonesia juga gitu ya uh, Terserah kalian sih, itu kombinasinya uh, terserah kalian gitu Cuman kalau saya lebih baik bahasa Jepang karena ya biasanya ngerti juga bahasa Jepang dan untuk subtitlenya lebih baik Inggris gitu dan ya kalau nggak pengen bahasa Inggris pun saya di off pun misalnya pakai atau pakai subtitle bahasa Jepang juga nggak jadi masalah sih sebenarnya gitu ya tapi intinya gitu doang sih untuk video tutorialnya dan ya intinya di uh, video ini cuma nunjukin doang bagaimana cara mengganti bahasanya ke bahasa Indonesia atau mungkin dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dari Jepang ke bahasa Indonesia, atau vice versa ya. Dan ya, cukup gitu doang untuk videonya. Sekali lagi, mungkin udah tiga kali ya saya bilang bahwa tergantung pada uh, filmnya. Apakah ada atau enggak gitu untuk bahasa uh, Indonesia-nya gitu, atau bahasa yang kalian pengen. Dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye-bye.